Saat ini, anak muda Indonesia lagi getol-getolnya ingin punya kripto aset dan menciptakan kripto aset sendiri. Semuanya idealis lagi, yaitu punya underlying, punya pendukung jaminan berupa proyek nyata, sektor real. Dalam bahasa sederhananya, sebenarnya ini crowdfunding juga arahnya. Alih-alih bentuknya saham. Kalau di dunia crowdfunding, yaitu ECF atau equity crowdfunding atau security crowdfunding. Maka, dunia digital aset atau kripto ini menggunakan koin atau token sebagai lembar kepemilikan dalam tanda petik. Lalu token-token ini bisa diperjualbelikan. Pindah tangan dengan cepat menggunakan blockchain karena menggunakan ledger terbuka dan saling percaya atau trusted open ledger. Bursa jual beli tadi mengharapkan token mereka waktu dilepas pembelinya mau membayar lebih tinggi dari nilai mereka waktu mereka beli dulu di awalnya. Ini semua mimpi indah. Itu semua cita-cita kaum muda new mind. Mereka semua punya mimpi ini karena untuk pendanaan versi old mind Generasi muda tidak akan dapat peluang Lama untuk bisa listing di IPO Lama untuk bisa mendaftar di dunia urun dana yang ketat peraturan pemerintahnya Lalu terbitnya token kripto aset Mereka diharapkan bisa diterima masyarakat Ada yang beli, ada yang simpan Dan harganya nanti naik Pindah tangan jual belinya Sayangnya saat ini setiap hari Ada ratusan token bermunculan Di dunia ini dan mana yang baik Mana yang amanah, mana yang benar, mana yang punya value Yang hanya hitungan jari Di dunia ini mungkin tidak lebih Dua ratusan deh token yang bagus Sisanya sangat volatile, turun naiknya ekstrim Tersering boncos, nol Dan itu ada berapa? Ada ratusan Ribu token di dunia ini Mungkin jutaan, apakah ini semua Nanti akan kalah, hilang atau tidak Jalan? Jawabannya inilah bisnis masa depan, future in the making masa depan yang lagi dibentuk kalau sahabat lihat peluangnya akan naiknya minyak mentah kelakuan globalis yang dengan naiknya tersebut mereka akan untung besar dan untuk naik itu yang dibutuhkan adalah demand, maka demand kebutuhan minyak terjadi tertinggi di mana di masa perang karena itu bedil mulai meletus lagi di timur tengah dan ini ulah globalis di belakang Biden, di belakang Partai Demokrat, peluangnya saya baru saja invest kecil di petro currency sebuah kripto aset dari anak muda Timur Tengah mereka memiliki sumur minyak yang dijadikan underlying kripto mereka pinter ini anak pemilik sumur minyak itu aslinya bukan mereka mereka melobi pemiliknya untuk menjadikan cadangan minyak di sumur tadi menjadi jaminan kripto petro currency jadi kebayangkan bagaimana main di dunia kripto ada sektor realnya lalu tidak perlu ke lembaga sekuritas saham atau masuk bursa konvensional langsung aja token offering atau menawarkan token yang diterbitkan terbatas terbatas dengan sistem blockchain dengan ada jaminan sektor realnya. Semua cadangan minyak di sumur tersebut milik pemegang token. Sudah, sesederhana itu. Inilah personal SWF atau personal sovereign welfare. Tuh, kan Bosman mulai mengarahin lagi urusan SWF-nya, mulai sok-sokan buka dengan berbagai jurus ujung-ujungnya si Bosman ini jualan konsep MMT, yaitu jualan lagi SWF. Tapi kenapa? Kan nggak apa-apa kan? Kita lanjut ya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia begini tujuannya dari omong segitu panjang ini yang Bosman maksud terbitkan digital rupiah berbasis sumber daya alam nasional Indonesia. Uangnya dicetak terbatas sesuai dengan aset mineral tambang. Cetak aja, lalu uang tadi dibangun setoriil il. Bangun 10 juta rumah. Indonesia punya satelit sendiri. Indonesia punya sistem 5G sendiri. Uang digital i rupiah tadi merupakan SWF negara. Tokenisasi aset sumber daya alam menjadi kekuatan bernegara sebagai underlying I rupiah. Gitu aja nggak berani sih. Ini mereka nggak paham pejabatnya atau nggak punya biji sini kasih generasi new mind gak cepet pada lengser itu old mindnya kenakan duduk si kalian jadi lupa sama sujud